salah gangga apa dalam hal ini kenapa kau memarahinya <tuh> iya bibi gangga memperlakukanku dengan sangat baik kenapa kau berteriak padanya kenapa paman jagdis oh, tidak sayangku aku tidak berteriak padanya sebenarnya aku tidak mengerti apa yang terjadi aku hanya bertanya padanya apa yang terjadi di rumah sakit kami pada saat ini aku tidak memarahinya Aku bisa mengerti Jagdis, tapi penting untuk merawat pasien saat ini. Aku akan segera kembali. Omong-omong, dokter Anan pergi untuk menghadirikan medis di desa terdekat. Sebentar lagi dia akan kembali. Aku tunggu untuk memeriksa laporan medismu. Jika dia pastikan kau dalam keadaan baik, maka malam ini kau sudah boleh pulang. Kau senang sekarang? <tuh> um. Sebentar ya. Halo? Apa? Baiklah, aku segera ke sana. Iya, aku pergi dulu. Situasinya tidak baik, semua pasien yang pulih tiba-tiba sekarang menjadi kritis pak Selain itu, entah bagaimana, anggota keluarga dan pelayan mereka juga jatuh sakit sekarang Apa? Iya dokter, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi Begitu banyak orang jatuh sakit secara bersamaan dan tiba-tiba gagal Aku tidak mengerti apa yang terjadi Hah iya, ada kemungkinan virus di udara Aku ingin tahu, apa ada kebocoran gas di lab kita saat ini? Tidak. Jika itu alasannya, maka kita juga akan terpengaruh. Tetapi staf rumah sakit baik-baik saja, dan begitu juga kita. Hanya pasien dan keluarga pasien yang terpengaruh. Dokter, kau tidak bisa masuk menerobos begitu saja. Kami sedang rapat darurat. Aku tidak peduli rapatmu. Keluar sekarang juga, dan lihat sendiri. Hentikan stafmu. Mereka memberikan infus hewan pada pasien. Hah, apa maksudmu sebenarnya? Kau saudara apa yang kau katakan? Dokter, aku sendiri melihatnya. Aku ini dokter hewan. Tapi bagaimana mungkin bisa seperti itu? Jadi kau pikir aku berbohong? Dengar, kami, kami tidak bermaksud begitu. Kami tidak bilang kau berbohong. Tapi aku tidak bisa mengerti apa yang terjadi saat ini. Baiklah, begini saja, Gangga. Tolong sekarang kau ikut dengannya dan kau rawat pasiennya secara pribadi. Baiklah. Ayo. Bagaimana dengan pasien lain, dokter? Ibuku harusnya pulang hari ini Tapi dia jatuh sakit lagi Aku harus pergi bekerja Tapi istriku berbaring di rumah sakit Siapa yang akan mengurus anak kami? Tenanglah, kami pasti akan bertanggung jawab Kami akan merawat semua yang sakit Dan kami akan pastikan kalau kalian semua akan sembuh Tapi apa yang terjadi di sini? Kau memberikan obat hewan kepada pasien Apa kau tidak punya hati nurani? Bagaimana kau bisa sederhana itu demi uang bicara sembarangan Kami menjalankan rumah sakit selama puluhan tahun Hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya Tolong berikan kami waktu Dan biarkan kami mencari tahu masalah yang sebenarnya terjadi Baiklah, dokter, tolong dengarkan Tolong kau periksa langsung semua pasien yang saat ini sedang diinfus Cari tahu masalah yang sebenarnya Dan kau, pergi ke gudang Periksa botol garam dan obat-obatan kita Aku mohon kau periksa semuanya secara menyeluruh Pak, tolong keluar secepatnya, Pak Ada apa lagi? Pengawas obat dan makanan ada di sini, Pak Baiklah, ayo Bisa aku bantu? Dokter Jack Singh? Iya, yeah, aku sendiri. Aku Hari Singh, pengawas medis senior dari Badan Pengawas Obat dan Makanan India. Kami dapat perintah dari Departemen kami untuk melakukan penggeledahan di rumah sakitmu. Apa? Tapi atas dasar apa? Rumah sakit kami salah satu yang terbaik. Tidak ada keluhan yang pernah diajukan terhadap kami. Maaf, kami tidak bisa memberi izin. Kami tidak butuh izin Anda, Bu. Kami membawa surat perintah geledah. Dan aku pejabat pemerintah. Jadi kau tidak bisa menghentikan aku melakukan tugasku. Gangga, biarkan mereka melakukan tugasnya. Kita tidak melakukan kesalahan. Lagi pula tidak ada yang kita sembunyikan di rumah sakit ini. Inspektur, silakan lakukan. Baiklah. Periksa semuanya dengan cermat. Seluruh staf, apotik, kantin, semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat. Kamu ngerti? Ayo pergi. Iya, baik, Pak. Pak, ayo. Kau tidak bisa menghentikan pers. Kami harus meliput penggerbekan ini. Cobalah untuk memahami ini. Ini prosedur pemerintah dan kami tidak bisa memberimu izin untuk meliput. Silakan pergi. Ayo mundur. mundur. Tolong biarkan kami melakukan tugas kami. Kami pasti akan membagikan informasinya, tapi setelah tugas selesai. Ya, lanjutkan. Ayo. Yeah! <laughs>